Wanita berkualitas Wanita berkualitas adalah wanita yang sadar akan potensi yang ada dalam dirinya dan berusaha mengembangkannya. Wanita berkualitas merupakan partner dan mitra kerja yang baik bagi pasangannya. Wanita berkualitas mampu menjadi pribadi yang mandiri dan mendukung Percepatan kemajuan negeri Ciri-ciri wanita berkelas Pertama, wanita berkelas membiarkan orang menghakiminya Yang kedua, wanita berkelas membiarkan orang di luar circle-nya membicarakan kejelekannya Yang ketiga, wanita berkelas membiarkan orang-orang bergosip tentangnya bergibah tentangnya karena wanita berkelas selalu berpikir masalah mereka bukan masalahnya wanita berkelas tidak pernah menghiraukan apa kata orang wanita berkelas tidak pernah peduli jika dia digosipkan, digibahkan karena prinsip seorang wanita berkelas dia tidak pernah merendahkan diri dalam value-nya untuk berargumen dengan orang yang tingkat pemikirannya tidak sejajar dengannya. Wanita berkelas selalu terlihat percaya diri, bertanggung jawab, sopan santun, dan bersikap tenang tujuh tips menjadi pribadi yang elegan dan berkelas pertama jangan bersikap berlebihan kedua jangan membicarakan orang di belakang ketiga menjauhi perdebatan yang tidak penting empat jangan menyindir seseorang melalui media sosial lima Jangan egois. 6. Jangan bersikap kekanak-kanakan. 7. Perduli dan berempati pada orang lain. Orang yang berkualitas dan berkelas pasti adalah orang yang bisa dipercaya. Dia sadar bahwa kepercayaan tidak bisa didapatkan secara instan, dan harus diusahakan. Dia membuktikannya dengan integritas dan menghormati kepercayaan yang sudah dia dapatkan.